Apa pribadi kita? Game with zero disenter, and today aku udah live. Dan ya, hari ini kita akan unboxing. ya. dapet paket dari Yosmagami, kalian bisa cek channelnya di pojok kanan atas. Oke, langsung saja kita unboxing. ya jadi seperti itu guys oke langsung saja kita fix tablet ini ya hmm. Nah, lama Nih, hmm. jangan ini jangan di lupain sih sip langsung saja kita eksekusi guys pasang. Sip. Eh, ah, akhirnya nih tablet hidup. Heh, ada Excel. <risosie> jadi ini udah 100% di wipe out eh, di wipe out ya datanya tapi entah kenapa ya ada SMS <laughs> kameranya gak ada ya guys ini kamera depan oke okay, kita bersih bersih dulu. Hahaha. B Resin pis. selesai guys Sekarang kita tes ya sensitivitas layarnya lewat developer option eh, salah. <tuh>, udah nyala semuanya aman ya gitu <Gilain> mari kita pasang guys barusan kan ada SMS ketiga ada sinyal yeah. <laughs> di tablet emang ini aneh ya Sip. eh iya nyer lupa belum dibuka Uh, Kong lagi sih. Oke okay lah, kita langsung saja tes koneksinya ya. guys back to business. ya yeah. ha uh, <laughs> kenapa saya agak berakhir habis di warung tadi kok nggak hidup sih nah. wait kita atur dulu holdernya biar uh, mantep uh. Jadi ya guys, okay. alhamdulillah ya, udah selamat nih tablet. <laughs> ya. ya, seperti biasa, saya akan balik lagi nih gambar ya. Oke okay, nih tablet jadul Mengasih main gini anjir <Genga> oke, langsung saja kita eksekusi ya. Nah, si. Kayaknya lebih enak, guys. Wait, kita tukar tempat ya? Hmm, gimana ya? Kita tuker tempat, tapi kabelnya jauh ya. Orbeng habis ya udahlah cuma sekedar nyoba aja Oke kita sudah masuk ini e paint ya dengan versi yang terbaru ya 9.0 Oh bukan 9.01 901 ya baterai 57 ya Oh ini agak ngedrop belum ganti Oh ada yuki ini kenapa suka nakon gini ya karena belum dibuka ya guys ininya plastik-plastik ini dulu masih ada pengamannya atau garansi <tuh. tuh. tuh>. saya belum mau lepas dulu sebelum eh, eh Sebelum dapat, uh, apa tuh tempered glass? Ya, yeah, tempered glass enggak tahu. Eh, uh, tabletnya dulu entah ada tempered glassnya atau enggak ya? Oke, okay, kita. Nah, Cynthia, <laughs> kawaii banget sih oh iya ini project art yang belum selesai <laughs> dan itu Gan ganyu menyenen dan, dan masih banyak request yang belum selesai seperti Yusma eh -e -e. usmanya orangnya jir. Yuma Yuma Yuma Yuma lagi ya ini project collab ya guys sama Yusma gaming Aiyah, ah, Ima deh Palengka. <laughs> Saya baru bikin yang versi remajanya ya. Ada wai punya Aida Siswanto. <laughs> Kalau nggak salah ini yang punya si Ryuji dan ini si Yuki ini yang punyanya si Yu, si Ricky ya. Eh, apa ini? Sensor? <tuh> Sanjaya, <sami> eh salah? Si <sami> ganteng kalem. Mia, ya yeah. ini Mia nya udah di remake ya. Mia yang dulu, uh, kalau ga salah disimpan di HP ini ya, di HP ini. Dan ini Mia yang remake ya. jadi Ini cuma pakai filter doang ya, bukan ngegambar. Bisa dilihat tuh waktu 26 menit. Kisuna Ai. Iya, ini requestan Genji si ya. Gian Gian Akbah. Uh. Oke. Okay. Ya, jadi itu lah. sekarang pukul dua ya eh dua puluh kita nyoba sih mana ya Hai nyoba eh depan eh ini sih Sanjay ada satu lagi baru ingat kita nerusin udahlah ntar aja ya mungkin itu doang ya ibis pen ibis pen agak ngalah gini Reni bukan tabletnya ya yang ngeleng tapi HP ini ya entah kenapa nih akhir-akhir ini jadi ngeleng Oke, okay. ya mungkin sampai di sini ya video hari ini. Mohon maaf kalau saya agak banyak ngomongnya di sini, maksudnya di video ini karena lagi excited banget sama tablet, saking semangatnya gitu pengen ngegambar Ya. Kalau ada yang mau request lagi silahkan ya. Mumpung sudah ya, sehat lagi tabletnya. Ya, tapi sebagai gantinya laptopku mati ya, itu di bawah. Hmm. Ya, mungkin itu aja. Jumpa lagi di bully ya. Bukan di bully. Video bully Bye bye